Analisa Euro USD tanggal 28 Januari tahun 2022, tren pergerakan Euro USD secara keseluruhan berada dalam tren bearish dan diperkirakan masih akan bergerak turun lebih lanjut ke sekitar area 1.11300. Cermati pergerakan Euro USD jika terus bertahan di bawah area 1.11650 karena ada potensi euro USD kembali bergerak turun ke sekitar area 1.11300 sebaliknya waspadai jika euro USD berhasil menembus ke atas area 1.11650 karena ada potensi euro USD berbalik bullish ke sekitar area 1.11885 sekian analisa forex untuk tanggal 28 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda